Dua ribu dua puluh dua, dua ribu Assalamualaikum <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> warahmatullahi wabarakatuh, Abdi Badai Nugini kalau abdi kemampuan jalan Bapak-bapak perlu bantuan dari pemerintah setempat ya? Ya. Pemerintah mana aja pak? Ya. Pemerintah mana aja pak? Mana aja? Desa mungkin. Okay. Kecamatan Kabupaten. Apa selama ini Bapak sudah mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah seperti aparat aparat desa, kecamatan ada nggak? Hmm, nggak ada, Enggak ada. Malahan saya dapat aja modal ATM cair. enggak cair-cair. Sampai sekarang di telepon aktif tapi saya cek ke bank tapi enggak, enggak dapat. Itu berbentuk apa Pak? PKH. PKH. Itu ketua PKH-nya siapa Pak? Ebenko Ebenko. Ebenko. Ebenko, Ebenko, selama Bu selama ini Bapak tidak mendapatkan bantuan sama sekali dari pihak pemerintah desa oh. apa dari Bansos dari Basnas? saya tidak pernah dapat cuman saya bukan di sini di RTN Bansos corona mah ma dapat, tapi yang kayak kaya PKH, pk. e, apa tuh? Combo e, sama sekali tidak. Saya pernah dapat di atas, bukan artian saya artian Pak Cecep. selama berapa tahun, Mbak. Bapak tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Ya, pernah belum saya, emang. pernah. belum pernah. sih emang pernah. pernah. dapat yang kemarin aja dapat yang baru dapat 000. bantuan tuh ya bansos corona doang corona. pkh juga gak dapet dapat tapi nggak nggak pernah cair dari awal sampai sekarang hampir setahun jadi ini, ini termasuk desa desa Sinangsari sari ya. apa ibu bapak ada pesan gak buat desa Sinangsari kepada ibu lurah rina apa Bapak ada pesan gak buat Lurah desa Sinang Sari Ya pesannya ya. Eh, Biar pembagian Apa tuh kayak sembako Apa tuh ya rata lah gitu istilahnya Ditinjau yang mampu apa sama yang Tidak mampunya gitu aja Ya udah Terima kasih tuh, ada ditinjau yonel, Aduh begitu pisah